Jumlah tarif manggung Ayu Ting Ting hampir disalip oleh pedangdut cilik Farel Prayoga yang melejit berkat lagu Ajo dibandingke sebagai pendatang baru di industri dangdut. Tarif Farel Prayoga itu perlahan tapi pasti mulai menyusul para seniornya, seperti Ayu Ting Ting. Sebagai pendangdut senior, Tarif Ayu Ting Ting juga fantastis meski lebih sering tampil on air di televisi. Saat ngobrol dengan artis Nigita Mirzani di YouTube Crazy Nikmir Real, Ayu Ting Ting pernah buka-bukaan. Dalam konten tersebut, Niki Mirzani bertanya berapa tarif manggung of R. Ayu Ting Ting. Berapa tarif of air Ayu kalau mau manggil kamu sekarang? Harganya sekitar berapa? Tanya Nikita Mirzani kepada Ayu Ting Ting dikutip pada tanggal 13 Agustus 2020. Mendengar pernyataannya tersebut, Ayu Ting Ting tidak langsung menjawab. Sampai kemudian pelantun alamat palsu itu membocorkan besar tarif manggungnya sekitar 100-200 sampai 200 juta Sekitar 100-200 sampai 200 juta rupiah Kata Ayu Ting Ting menjawab pertanyaan Nikita Mirzani Melihat tingginya tarif Ayu Tingting -Ting yang sudah 16 tahun jadi pedangdut, rupanya honor Farel Prayoga hampir menyusul seniornya. Menurut pengakuan Zidni Ilman Nafia, pendamping Farel Prayoga menyebut tarif yang dipatok setiap manggung berbeda-beda, tergantung lokasinya. Zidni mengatakan dalam satu event manggung, Farel Prayoga bahkan bisa meraup pendapatan hingga puluhan juta. Zidni kemudian membeberkan tarif manggung Farel Prayoga. Tarif untuk mengundang Farel Prayoga bila manggung di Banyuwangi sekitar 15 juta. Apabila diundang manggung ke luar kota, Farel Prayoga mematok tarif hingga 50 juta. Kata manajer itu 15 juta di Banyuwangi. Kalau keluar kota, itu yang di Jakarta kemarin sekitar 50 juta. Ujar Zidney kepada Ger. Id. Zidani kemudian menerangkan tarif tersebut belum termasuk akomodasi farel menuju luar kota. Adapun akomodasi yang dimaksud adalah berupa kendaraan hotel dan makanan meski begitu, Sydney mengatakan tarif tersebut tidak serta-merta berlaku paten pihak Farel Prayoga mengatakan bahwa tarif tersebut bisa dikurangi bila aksi panggungnya dilakukan untuk kegiatan sosial cuma yang bergantung tidak serta-merta gitu tarif job manggung jika acara sosial bisa lebih murah, beber Zidni diketahui Farel Prayoga makin populer sejak membawakan lagu Ojo di Bandengke yang dipopulerkan Deni Canan pada perayaan HUT RI ke-77 lalu di Istana Negara ketika tampil di Istana Negara Farel Prayoga bahkan berhasil membuat para menteri berjoget bersama. Farel Prayoga sendiri merupakan penyanyi cilik asal desa Kepundungan, kecamatan Serono, Banyuwangi, Jawa Timur. Farel Prayoga saat ini masih berusia 12 tahun dan tercatat sebagai siswi kelas 6 di SD Kepundungan 2 Banyuwangi. Anak ketika dari empat bersaudara ini sebelum terkenal adalah seorang pengamen di sekitar Banyuwangi. Farel Prayoga pada saat itu bahkan kerap ngamen bersama orang tuanya. Kemudian nasib baik menghampirinya. Farel Prayoga mendadak naik daun saat mengcover lagu Dangdut Koplo dan membawakannya dengan cengkok khas Banyuwangi.